Selamat pagi, rekan-rekan rumah, dimanapun teman-teman berada, di rumah, di apartemen, atau mungkin nanti tinggal di istana, ya kan? Karena rumah itu katanya istana, harusnya. Oke, okay, teman-teman, kembali kita akan mulai ibadah kita secara online. Meskipun begitu, kiranya ibadah online ini tidak mengurangi esensi kita dalam beribadah pada Tuhan. Ia tidak pernah melupakan kita setiap saat, setiap waktu. Agak juga, dimanapun teman-teman Berada, kita memulai ibadah ini dengan satu kerinduan dan satu keyakinan bahwa kita pun juga tidak pernah melupakan dia sedetik pun. Mari, teman-teman, untuk memulai ibadah ini, kita akan pujian taks detik pun. Bagaimana percaya berkatmu tidak pernah berkurang-kurangan Dan selalu berkecukupan sampai selamanya Kami yang akan lanjutkan pada kamu ya Pak Kira-kira pimpin Bapak Agar kami semua yang beribadah pada hari ini Bapak Boleh Bapak membuka hati untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh Terima kasih Bapak, terima kasih Sampai Kudus Yang bernama kami berdoa, untuk bersyukur Amin Oke okay, teman-teman, kita lanjutkan ibadah kita Tadi kita sudah nyanyi sebagai bentuk pengucapan syukur kita atas berkat setiap hari. Dan boleh teman-teman, melalui kedua ini, kita boleh selalu rindu akan kasihnya. Baik teman-teman, kita akan ujian terobsesi kasihnya. Setapkan tiap langkahku Agar tetap dalam rencanamu yang terindah bagiku Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepukku Ku selalu dapat percaya padahal Atau menyanyi memuji dia Karena kita terobsesi oleh kasihnya ke dalam sisi firman yang disampaikan oleh Allah abraham temanya tentang kepercayaan kepercayaan yang lebih dalam daripada kepercayaan kita akan iman kristenan tapi lebih ke arah kepercayaan kita akan allah tertunggal mungkin teman-teman bisa bingung dengan konsep alat redunggal sendiri tapi teman-teman kira boleh kita tetap percaya kepada Tuhan kita satu-satunya mari kita keujian kepercayaan sebelum kita masuk ke dalam sisi kita berdoa Allah kami yang maha kasih yang maha baik yang maha mulia yang maha bijaksana sebentar lagi kami akan mempelajari secuplik tentang Allah sedikit hal tentang engkau Dimana adalah Allah yang begitu luas, begitu dasyat, begitu dalam, begitu tak terbatas. Dan kami dengan kemampuan manusiawi kami hendak mencoba mengerti. Kiranya kau mampukan kami, supaya kami bisa mengerti sebatas yang memang kami mampu. Dan tolong kami juga agar setiap perenungan firman Tuhan, pembelajaran yang kami ikuti, bukan hanya... Berhenti sampai di wawasan, ingatan, pengetahuan. Tetapi sungguh-sungguh terwujud nyata di dalam kehidupan kami. Ada tindakan praktis, tindakan konkret yang terlihat di dalam kehidupan kami. Seiring kami mendengarkan firmanmu tiap-tiap waktu, khususnya di dalam ibadah minggu setiap minggunya. Pakai hambamu yang lemah dan terbatas karena dia juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan biarlah Tuhan bekerja dengan leluasa melampaui keterbatasan hambaMu ini berkatilah kami ya Tuhan berkatilah kami dengan FirmanMu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin ya saudara pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang diberi judul tricky Trinity tricky Trinity tricky di sini memang bisa jadi uh, penuh dengan tipuan, tetapi triki di sini bukan hanya penuh dengan tipuan, penuh dengan trik, tetapi berbicara tentang sebuah kerumitan. Rumit, sebuah hal yang kompleks. Apa yang kompleks ini, apa yang rumit ini yaitu Trinity, Tritunggal. Jadi hari ini kita hendak belajar tentang Allah kita, siapakah dia? Siapakah Allah yang selama ini kita puji dan sembah? Nah, dalam hal ini kita akan merenungkan satu bagian yang sangat unik di dalam kekristenan, yaitu Allah Tritunggal yang kompleks ini. Nah, untuk itu saudara kita akan melihat sedikit dari teks Alkitab kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ke-17. Meskipun tidak kita bahas lebih detail, tapi kita akan lihat sedikit dalam bagian ini. ya Demikian firman Tuhan.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 kita melihat ada sebuah peristiwa ketika Yesus dibaptis, maka ada Yesus di sana, dan kemudian langit terbuka. Di mana kemudian ada roh Allah seperti burung merpati. Jadi, apakah itu burung merpati atau tidak, tetapi kita tidak bisa pastikan hanya seperti burung merpati. Jadi, sosok yang terlihat itu seperti burung merpati turun ke atasnya, dan kemudian ada suara dari sorga. Mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan Nah di dalam peristiwa pembaptisan Yesus ini Kita diberikan sebuah pemandangan, sebuah laporan bahwa Ada Yesus yang dibaptis, ada roh yang seperti burung merpati, ada suara dari surga Jadi ada tiga Ada Yesus, ada roh seperti burung merpati, dan tampilannya ada suara dari surga nah jadi saudara kalau dari peristiwa ini kalau kita tidak teliti atau terlalu cepat menyimpulkan maka kita melihat seolah-olah kok ada tiga Allah ya nah tapi memang saudara bicara tentang simpulan seperti ini ini bukan satu simpulan yang uh, aneh kenapa? karena mungkin teman-teman pernah menghadapi situasi di mana ada orang yang bertanya eh Alanya orang Kristen, kok tiga sih? Nah saudara, kalau misalnya ada yang tanya kayak begitu, coba tanya balik, emang kenapa kalau tiga? Pernah nggak tanya balik? Kalau dia bilang harus satu, emang kenapa harus satu? Nah, jadi saudara, uh, ini uh, diskusi tanya jawab kita dari, dalam posisi jadi orang yang ngeyel ya, pengen ngajak berantem. Tetapi, saya harap kita tidak seperti itu, tetapi maksud saya adalah, mari kita coba lebih kritis, termasuk mengajak orang yang bertanya kepada kita lebih kritis juga, ya. Emang kenapa kalau tiga? Atau apakah memang orang Kristen menyembah tiga Allah? Apakah orang Kristen itu percaya kepada tiga Allah? Nah, kalau di dalam tampilan slide ini, ini bukan uh, lambang dari syaringannya Klan Uchiha ya, dalam Naruto, tetapi ini kadang-kadang uh, Allah Tritunggal sering digambarkan atau disimbolkan dengan uh, gambar seperti ini. Nah, apakah orang Kristen percaya kepada tiga Allah? Nah, kalau tiga, tiga apa yang dimaksud? Kalau satu, satu apa yang dimaksud? Nah, saudara, memang di dalam Alkitab kita Tidak ada kata tritunggal sama sekali Dari kejadian sampai wahyu tidak ada kata tritunggal sama sekali Secara harfiahnya tidak ada Nah, istilah tritunggal ini Kemungkinan besar pertama kali diperkenalkan Oleh seorang bapak gereja bernama Tertulianus Itu ratusan tahun yang lalu Nah, tetapi kemudian Para bapak gereja berabad-abad, mempelajari kitab suci, mempelajari injil, dan akhirnya mendapatkan sebuah perumusan. Yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang tiga pribadi, tetapi satu hakikat. Nah jadi memang ini satu hal yang uh, unik, kenapa? Karena biasanya begini, ada agama-agama yang monoteis, menyembah satu Allah. Dan satu pribadi, Allah yang monoteis satu pribadi. Tetapi ada juga sekelompok yang lain, yaitu yang politeis, menyembah banyak Allah atau menyembah banyak dewa, dan banyak pribadi. Nah, jadi ada dua ketegangan di sini: monoteis satu pribadi, politeis banyak pribadi. Nah, kita yang mana? Nah, kalau kita nggak bijaksana, bisa-bisa antara ke yang satu, monoteis satu pribadi, atau yang satunya lagi, politeis banyak pribadi. Nah, agama-agama tertentu seperti tadi, ya, ada yang monoteis satu pribadi, ada yang politeis banyak pribadi. Nah, kita yang mana? Nah, justru dalam bagian ini yang kita lihat adalah hasil perumusan dari para bapak gereja. berdasarkan firman Tuhan adalah Allah yang monoteis tetapi tiga pribadi, satu Allah tiga pribadi. Nah, mendengar kata pribadi di sini, saudara, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton film uh, Split. Atau Glass, di mana ada satu tokoh di sana yang diperkenalkan, dia ini punya banyak kepribadian. yang punya sekitar tiga 30, 30 kepribadian, kalau saya tidak salah ya, saya lupa juga, saya tidak ingat ya, persisnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan pribadi ini seperti itu? ya Orang yang punya puluhan tingkat kesadaran, tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat... Uh, sopan, intelek, tiba-tiba menjadi seperti seorang anak kecil, tiba-tiba seperti uh, sosok yang feminin, tiba-tiba menjadi sangat buas Nah, apakah pribadi yang dimaksud di sini seperti itu? Jawabannya bukan. Pribadi yang dimaksud di sini adalah, kalau dalam uh, pengertian asalnya, yaitu penggunaan kata "persona" ya, dalam bahasa uh, asingnya, itu maksudnya mode of being, mode keberadaan. Ya, jadi bukan sekedar Allah yang dimaksud di sini, Allah yang punya tiga tingkat kesadaran, tiba-tiba seperti sosok Bapak, tiba-tiba seperti sosok anak, begitu bukan. Ya, tetapi Allah yang tiga pribadi dalam artian tiga mode keberadaan. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat sedikit dari Alkitab kita, bagaimana Alkitab menyatakan Allah kita yang seperti ini, yang monoteis tetapi tiga pribadi. Nah, di dalam perjanjian lama setidaknya ada dua ayat yang mau saja kita renungkan, meskipun mungkin tidak langsung eksplisit tentang angka tiga di sana tiga Allah. Nah, yang pertama itu dari kejadian 1 ayat 26. Di situ dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Supaya mereka berpuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas burung bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Nah, di dalam bagian ini ketika Allah menciptakan manusia Dikatakan baiklah kita Itu artinya ada lebih dari satu pribadi yang sedang berkomunikasi di sini Nah, pertanyaannya siapa? Nah, kalau dari sini kita dapat petunjuk bahwa tidak mungkin yang mencipta adalah ciptaan. Berarti yang mencipta di sini adalah pencipta. Sehingga Allah tidak mungkin berbicara kepada sosok yang lebih rendah dari dirinya, entah itu malaikat atau manusia, Melainkan atau binatang atau makhluk yang lain yang merupakan ciptaan juga. Melainkan sama-sama pencipta yang punya kesetaraan satu dengan yang lain. Nah, sehingga dari sini Saudara kita melihat ada lebih dari pribadi yang mencipta dunia dan juga manusia Kemudian, ayat yang keduanya, ayat yang berikutnya Di dalam Yesaya 6, ayat yang ke-8 Dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Nah, kalau dalam bagian ini mungkin tidak terlalu terlihat uh, yang dimaksudnya tetapi, kalau di dalam bahasa Inggris, Alkitab terjemahan bahasa Inggris ini cukup mewakili bahasa aslinya. Saya akan bacakan: "Also, I heard the voice of the Lord saying, 'Whom shall I send?' And who will go for us?" Then said I, "Hear am I send me?" Nah, jadi saudara, di dalam terjemahan ini kita melihat bahwa kalimat yang pertama, 'Whom shall I send?' Siapa yang akan aku utus?" Who will go for us? Siapa yang mau pergi? Untuk kami. Nah, di satu sisi kalimat yang pertama ada ketunggalan. Tetapi di, siang, di sisi yang lain, kalimat yang kedua, ada kejamakan. Jadi, tunggal sekaligus jamak. Nah, jadi saudara dari sini kita lihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tunggal tetapi juga jamak. Nah, kalau masih bingung juga nggak apa-apa. Ya, nah kita lanjut ke dalam ayat yang berikutnya di dalam perjanjian baru, misalnya satu ayat saja yang hendak saya tampilkan, yaitu di Matius 28 ayat 19. Ini mungkin ayat yang tidak asing buat kita. Dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah. Apa yang menarik di sini yang mau saya tekankan berkaitan dengan topik kita hari ini adalah di ya dalam kalimat, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, mungkin lebih terlihat penekanan yang mau saya bagikan, yaitu apa dikatakan "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit". Jadi, ada tiga nama: The Father, The Son. The Holy Spirit. Nah, kalau tiga nama harusnya dibilangnya baptizing them in the... Oh, sorry. Nah, in the names. Harusnya in the names. Karena apa Ada tiga nama. Nah, tetapi di dalam kalimat ini dikatakan in the name. Tunggal. Meskipun ada tiga nama yang disebut. The Father, the Son, the Holy Spirit... Allah, ya, Bapa, Allah, Anak, Allah, Roh Kudus, tetapi ini dikatakan in the name di dalam satu nama, bukan banyak nama. Nah, jadi saudara kita lihat di sini bahkan sudah sangat eksplisit sekali bahwa Allah kita, Allah yang monoteis tetapi tiga pribadi. Nah, jadi saudara, melalui kiriman Tuhan hari ini, Allah yang kita sembah dan kita kenal adalah. Allah yang tiga pribadi, satu hakikat Nah kira-kira gambarannya seperti ini ya Ini untuk merangkum saja karena sebenarnya Pembahasan tentang Allah Tritunggal ini sangat dalam dan mungkin butuh waktu yang sangat panjang Nah tetapi kalau saya mau coba menyingkatkannya Kira-kira begini Allah itu, Allah Bapa adalah Allah Anak adalah Allah Roh Kudus adalah Allah Tetapi Allah anak itu bukan Allah Bapa. Allah Bapak bukan Allah Roh Kudus Allah Roh Kudus bukan Allah Anak Nah jadi saudara dari sini Intinya bahwa ketiga pribadi ini adalah sama-sama Allah Tetapi masing-masing berbeda satu dengan yang lain Nah kalau di dalam Matius 28 tadi Penekanannya adalah bahwa meskipun ada tiga pribadi Allah Masing-masing Allah sepenuhnya Masing-masing bisa dibedakan, tetapi sebenarnya ada satu Allah Nah, mulai bingung kan? Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah Apakah kalau gitu Allah Tritunggal merupakan hal yang logis? Coba Allah kita adalah Allah yang monoteis satu pribadi Mungkin beres, selesai masalah Bahkan ada orang-orang yang mungkin ingin mengenal kekristenan bisa lebih mudah datang kepada kekristenan, datang untuk mengimani apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Tetapi seringkali justru salah satu kendala orang untuk bisa beriman kepada kekristenan, kepada apa yang disampaikan di dalam kekristenan adalah karena pengajaran tentang atau konsep tentang Allah Tritunggal. Nah, kalau gitu apakah Allah Tritunggal merupakan hal yang logis? Nah, kesulitan kita sebenarnya Saudara untuk bisa menerima bagian ini adalah yang pertama Bahwa kita itu mencoba untuk membayangkan kesatuan rohani Di dalam kesatuan jasmani Menurut kesatuan jasmani kita coba lihat, coba perhatikan, coba pikirkan Coba temukan di dalam keseharian kita Jadi bayangkan Allah Tritunggal yang rohani itu Kita mau coba mengerti dan coba cari ilustrasinya atau pembandingnya Di dalam hal-hal yang sifatnya jasmani Nah, jelas akan sangat sulit sekali Tetapi sebelum kita bahas hal seperti ini Sebenarnya dalam keseharian kita, kita jumpa juga dengan hal seperti ini Itu apa? Misalnya Istilah Ibu kota Ibu kota Pertanyaannya Kalau ada ibu kota, apakah ada anak kota? Kalau ada ibu kota Siapa suaminya? Apakah ada bapak kota? Nah, mulai bingung kan? Karena apa? Kita akan bilang, "Enggak mungkin lah, mana ada bapak kota, mana ada anak kota, kan ada cucu kota, kan ada cici kota. Ya udah, apalagi. Nah, jadi waktu kita bilang ibu kota, kita langsung punya konsep, "Oh, ini bukan bicara tentang uh, ibu secara lahiriah jasmani ya, jasmania, ada kota seperti ibu-ibu, tiba-tiba beranak tuh, keluar kota lagi gitu." Enggak ya, ada kota kecil, lama-lama jadi besar. Jadi kota tua, yang buat orang foto-foto Bukan Nah, kemudian misalnya apa? Kita punya jari Ini jempol dibilangnya apa? Ibu jari Bapaknya mana? Kemudian apakah empat jari yang lain disebut Anak jari? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat? Nah, ini makin menyulitkan lagi artinya apa? Punya anak, nggak punya bapak Jangan-jangan ini anak haram nih ya Empat jari ini Kemudian lagi misalnya apa Teman-teman kalau ke rumah atau ke sekolah Atau ke kampus Ya nggak ada liftnya misalnya Ke lantai 2 atau lantai 3 Kalian akan naik Menaiki anak tangga Kita sebutnya anak tangga Tapi kita nggak pernah mengkritisi Mana bapaknya Bapak kamu mana Nah jadi saudara dari beberapa contoh itu Kita dalam hal ini mulai bisa lebih terbuka melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ukur atau pikirkan dalam sudut pandang jasmania sehingga melalui bagian ini ketika kita mulai mengenali bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal Allah yang di satu sisi monoteis tetapi di sisi yang, yang tiga pribadi kita enggak akan jadi terlalu kebingungan lagi kenapa? kok ada Allah Bapa, ada Allah anak, ibunya mana? Nah, kita nggak akan bertanya seperti itu lagi Kenapa? Karena ini bukan sekedar bicara tentang Hubungan jasmania Sebuah istilah yang diukur secara jasmania Nah, tetapi kemudian kalau begitu pertanyaannya Apakah orang Kristen percaya kepada tiga Allah? Tadi kan sepertinya ada tiga Allah ya Nah, saya coba lebih perjelas Apakah tritunggal itu triteis? Nah apa bedanya tritunggal dengan triteis? kalau triteis itu memang tiga Allah tiga Allah dengan tiga pribadi dan masing-masing bekerja otonom jadi nggak ada hubungan satu dengan yang lain yang satu misalnya apa mungkin yang satu dewa pencipta, yang satu dewa pemelihara, yang satu dewa perusak. jadi nggak ada hubungan satu dengan yang lain nggak ada yang namanya saling kerjasama dan seterusnya. jadi terpisah satu dengan yang lain. Nah, tetapi kalau Tritunggal beda. Satu Allah tetapi mengerjakan agenda yang sama meskipun ada tiga pribadi yang berbeda. Jadi di dalam penciptaan misalnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama-sama masuk di dalam penciptaan. Berpartisipasi di dalam penciptaan. Ketika manusia berdosa ini harus diselamatkan, maka ketiga pribadi ini mengerjakan agenda yang sama yaitu penyelamatan. Allah Bapa yang merancangkannya, Allah Anak yang nanti menjalankannya dan nanti di kayu salib, Allah Roh Kudus yang menerapkannya, bahkan sampai nanti kesudahan zaman orang bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat itu karena karya Roh Kudus. Nah, jadi Saudara, inilah perbedaannya. Ya, jadi Tritunggal bukan Triteis. di mana Tritunggal itu satu Allah, tiga pribadi mengerjakan agen yang sama meskipun punya peran yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan berikutnya, tapi ini kok masih membingungkan ya? Ada di situ dibilang tiga pribadi tapi satu Allah. Nah, pertanyaannya apakah itu ganti itu kontradiksi? Nah, kita coba perjelas apa maksudnya kontradiksi. Kontradiksi itu artinya begini. Kontradiksi yaitu ketika dibilang ada tiga pribadi Allah sekaligus satu pribadi Allah. Nah, yang benar yang mana? Nah, itulah yang namanya tiga, uh, yang itulah yang namanya kontradiksi tiga pribadi sekaligus satu pribadi. Nah, dalam hal ini jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di Tritunggal bukan kontradiksi, bukan tiga pribadi sekaligus satu pribadi. Melainkan tiga pribadi dan satu esensi, ya. Tiga pribadi, satu esensi. Monoteis, satu pribadi. Jadi, nggak ada yang bertentangan di sini. Nggak ada kontradiksi. Nah, tapi memang teman-teman, uh, ada berbagai upaya yang dilakukan untuk bisa mengilustrasikan tentang alat tunggal ini. Misalnya apa? Misalnya, matahari. Matahari itu meskipun satu, tetapi dia ada cahayanya, ada energinya, ada panasnya, tuh, berarti satu tapi tiga oke okay. ini mungkin masih ada yang bisa menerimanya nah, ada lagi yang mencoba memberikan ilustrasi, alat tertunggal itu kira-kira seperti ini seorang pria, seorang pria ketika dia uh, ke kantor, dia ada sebagai karyawan ketika dia pulang ke rumah, ketemu dengan istrinya dia sebagai suami, ketika dia menggendong anaknya, dia sebagai seorang ayah, berarti pria ini satu tetapi tiga, tiga perang Nah, cuma memang tetap ini punya kelemahannya sendiri. Atau misalnya apa? Misalnya, yaitu perhitungan matematis satu kali satu kali satu sama dengan satu. Kan biasanya orang berpikir bahwa alanya orang Kristen tiga karena satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Padahal kalau dalam matematika ada juga hukum perkalian yaitu satu kali satu kali satu sama dengan satu. Nah, jadi ini pun bisa dipakai. Meskipun ya mungkin bisa juga dikritisi. Atau misalnya apa yang lain? Yang lain misalnya yaitu adalah H2O. H2O bisa dalam bentuk padat, misalnya es batu. Bisa dalam bentuk cair, misalnya apa air. Misalnya, bisa juga dalam bentuk gas, yaitu uap air. Jadi H2O, satu tetapi bisa tiga. Nah, jadi saudara ini... Beberapa contoh ilustrasi yang mungkin bisa kita pakai untuk mengerti, tetapi tetap punya kelemahannya sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara, ada seorang bapak gereja bernama Agustinus. Dia mengatakan gini ya dalam bahasa Inggris: "If you deny the Trinity, you lose your soul. If you try to explain it, lose your mind." Nah, jadi dia mau menyampaikan sebuah pesan bahwa... Uh, kalau kamu mau menolak tentang alat Tritunggal Kamu akan kehilangan jiwamu Alias kamu akan masuk neraka Kamu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kamu mau mencoba menjelaskannya Dengan akal pikiranmu Kamu bisa gila Nah kalau gitu gimana dong? Nah jadi teman-teman uh, Dalam hal ini Bukan maksudnya kita tidak bisa menjelaskan Atau bisa mencoba mengerti tentang alat ritunggal Bisa tetapi tidak ada ilustrasi yang paling tepat untuk menjelaskan tentang alat Tritunggal. Kenapa? Karena Allah itu begitu tidak terbatas. Dia adalah yang menciptakan kita. Kita hanya ciptaan, sehingga kita tidak mampu mengerti Dia sepenuh-penuhnya. Kita punya keterbatasan karena kita ciptaan. Kita beda dengan Allah yang adalah pencipta. Ya. Nah, tetapi juga Ilustrasi-ilustrasi yang sudah tadi saya sebutkan dan mungkin teman-teman pernah tahu Ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak menunjukkan aspek relasional Allah Yang justru menjadi keunikan dari iman Kristiani kita Nah tetapi ketika kita hari ini uh, di satu sisi diajak untuk belajar memahami tentang Allah enggak, Tetapi ujungnya kok makin susah ya untuk mengerti alat tunggal. Nah ada satu ayat yang kiranya bisa menghibur kita di dalam ulangan 29, eh 29 dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, jadi saudara, ketika ada hal-hal yang tersembunyi di mana kita nggak bisa mengerti, misalnya seperti tadi, ketika kita mencoba untuk mempelajari, mengerti tentang alat itu, nggak Kok gak bisa mengerti sepenuhnya ya? Kok malah jadi tambah bingung ya? Nah justru dalam hal ini mau dikatakan Hal-hal yang tadi yang kamu tidak mampu jelaskan Ya sudah, itu memang e, bagiannya Allah Bukan bagiannya kamu Tidak ada gunanya untuk kamu mengerti Nah tetapi, kalau ada hal-hal yang kamu bisa mengerti Ini bukan sekedar untuk kepuasan logika Nambah wawasan, bisa pamer Gue lebih ngerti, gue lebih pintar, bukan Tetapi ayat ini mengatakan Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini ya maksudnya kitab kita. Jadi ketika ada hal-hal yang kita bisa mengerti dari isi Firman Tuhan, tujuannya bukan hanya supaya kita ngerti, tetapi supaya ada tindakan nyata, ada tingkah laku yang muncul, ada tindakan konkret yang kita terapkan di dalam keseharian kita. Nah inilah yang mau saja kita bersama renungkan. Melalui materi hari ini, ketika kita mempelajari tentang Allah Tritunggal, nah, penerapan yang sangat dalam dan sangat praktis sebenarnya adalah begini: setiap agama pada umumnya mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang pengasih, Allah yang pengasih, Allah yang maha kasih. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya tidak ada dunia, tidak ada ciptaan, apakah dia Allah ini menjadi Allah yang penuh kasih? Nah, untuk kita mengerti ini, kita harus punya pemahaman bahwa yang namanya kasih itu butuh objek, butuh Sosok atau objek tertentu yang menerima kasih itu, misalnya apa? Misalnya gini: ini saya kasih kamu, saya kasih. Artinya apa? Saya memberikan sesuatu kepada uh, oknum lain, orang lain, atau objek lain. Nah, kalau nggak ada ciptaan, hanya Allah saja. Terus yang mau dia kasih siapa? Kalau nggak ada yang dia kasih, berarti... Bagaimana kita bisa tahu dia mengas dia punya sifat kasih atau tidak? Masa gini, saya ini pengasih. Nah, muncul pertanyaan: siapa yang kamu kasih? Apa yang kamu kasih? Pokoknya, saya ini pengasih. Saya ini pengasih, iya, tapi siapa yang kamu kasih? Nah, jadi saudara, intinya yang namanya kasih itu. Bukan objek, tapi butuh objek. Kita mengasihi, kita butuh objek untuk kita kasih. Nah, kalau nggak ada dunia sama sekali, Allah sendirian saja, maka kita bisa tahu apa gak hanya Dia mengasihi. Ya, nggak tahu, jangan-jangan itu suka-sukanya Dia aja. Nah, justru di disinilah saudara, kelemahan dari agama-agama yang... Mengajarkan Allah yang monoteis dan satu pribadi, jadi justru Allah yang mengasihi ini. Sifat pengasihi dari Allah ini dipertanyakan, benar nggak dia pengasih atau jauhnya dia egois? Nah, tetapi di dalam Kristen, kalau seandainya nggak ada dunia sama sekali, apakah Allahnya orang Kristen adalah Allah yang pengasih? Kalau Ia adalah Allah yang pengasih, siapa objek kasihnya? Jawabannya. Di antara ketiga pribadi ini Jadi kalau tidak ada dunia sama sekali Tidak ada ciptaan sama sekali Allah yang tiga pribadi ini bisa saling mengasihi satu sama lain Jadi jelas Allah ini Allah yang pengasih Sehingga Allah Tritunggal justru memungkinkan Allah yang Maha Kasih Sifat Allah yang pengasih justru dikuatkan Diperjelas, diperteguh Kalau Allahnya Allah Tritunggal kalau bukan Allah Tritunggal justru dipertanyakan Allah yang pengasih yang diajarkan. Nah, oleh karena itu sebagai bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini kita akan melihat sedikit tentang seperti apa ya Allah yang pengasih itu kalau seandainya tidak ada dunia ini. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21 dikatakan Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku Nah saudara, konsep atau pembelajaran tentang alat ketunggalan seringkali hanya berhenti sampai di penjelasan Bagaimana saya mengerti tentang alat tunggal bagaimana saya menjelaskan tentang alat tunggal Nah, tetapi saya tidak ingin kita hanya berhenti sampai di situ. Saya ingin kita masuk lebih lanjut lagi. Apa penerapan praktis dari saya mengimani Allah yang adalah Allah terkembang? Nah, di dalam ayat ini setidaknya kita melihat ada semacam kesatuan yang penuh kasih. Kenapa? Karena begini, ketika mari kita coba membayangkan eh, dalam dimensi ruang saja dulu ya, meskipun Allah kita Allah yang Spiritual ya, tetapi coba kita bayangkan secara spasial dimensi ruang. Ketika dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapak di dalam aku. Bapak di dalam aku, aku di dalam engkau. Nah, untuk sesuatu bisa ada di dalam sebuah wadah yang lain, berarti kita melihat ada saling mengisi. Yang satu, mengisi yang lain. Engkau di dalam aku, berarti... Engkau mengisi aku. Ini kita berandai-andai dulu ya. Kemudian aku di dalam engkau berarti aku mengisi engkau. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa ada sesuatu yang mengisi sesuatu yang lain? Jawabannya, misalnya benda A bisa mengisi benda B, jawabannya adalah benda B harus ada ruang kosongnya. Harus memberi ruang supaya Benda A bisa masuk. Nah, sehingga dalam hal ini kita melihat bicara tentang Allah Tritunggal Allah yang saling memberi ruang satu dengan yang lain. Ayo silahkan masuk, Eh silakan masuk. Jadi kesatuan ini kesatuan yang tidak egois. Yusuf mempersilahkan untuk silakan, silakan. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kita membayangkannya secara dimensi ruang tadi. Ketika yang satu mengisi yang lain, berarti misalnya A mengisi B, berarti si A masuk ke dalam sehingga dia nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah si B-nya. Jadi kita melihat di sini ada kesatuan yang saling mengedepankan satu dengan yang lain. Bukan kesatuan yang menonjolkan diri masing-masing, tidak. Tetapi kesatuan yang justru mempersilahkan yang satu lebih terlihat. Yang lain lebih tidak kelihatan dan itu no problem. Nah ini justru berbeda dengan semangat manusia yang berdosa bukan ingin menonjolkan dirinya, yang lain harus di belakang, yang lain kalau bisa nggak kelihatan biar ya kita dipuji-puji. Nah jadi saudara dari sini kita melihat ada kesatuan yang sangat indah dari arah Tritunggal. Ada relasi yang saling mengisi, saling memberi ruang, saling mempersilahkan untuk yang satu dikedepankan, yang lain bahkan rela untuk tidak terlihat. Nah, jadi saudara dari sini, melalui pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat kepada penerapan yang sangat praktis sekali. mau Belajar tentang alat Tritunggal itu harusnya ada dampaknya dalam keseharian kita. Nah, ilustrasi yang dipakai, yang bisa menolong ini adalah perikoresis. Ini rumusan atau ilustrasi yang dibuat dari orang-orang uh, gereja Ortodoks Timur. Ya, mungkin teman-teman tidak -teman terlalu mengerti, tetapi ilustrasi cukup menolong. Itu perikoresis. Perikoresis ini uh, membayangkannya seperti ada orang yang menari. Nah, zaman dulu itu, teman-teman yang namanya menari itu biasanya menari, meskipun ya banyak orang biasanya menari, ya bentuknya seperti lingkaran ini. Awalnya mungkin cuma tiga orang, kemudian lama-lama ada lagi ditambahin, lama-lama ngajak lagi yang lain masuk, sehingga lingkarannya makin besar. Mereka lari, nari, berputar, berputar, kadang-kadang makin cepat, kadang-kadang makin lambat, kadang-kadang masuk ke tengah, kadang-kadang makin jauh, kadang-kadang lingkarannya mengecil, kadang-kadang lingkarannya membesar. Bisa begitu ya, tarian-tarian zaman dulu, kalau tarian zaman sekarang, model BLACKPINK BTS mungkin beda-beda ya, jadi bisa satu kemana-mana ya, tiba-tiba ada yang ke belakang jatuh di panggung. Nah, saudara, Kesatuan ini mau coba digambarkan seperti ini. Kesatuan seperti sebuah tarian. Nah istilah perikoresis ini, saudara, itu dari kata peri, artinya berputar atau mengelilingi, dan corei, koreografi, ya, tarian. Nah, jadi kira-kira perikoresis itu eh, definisinya tarian cinta ilahi yang saling memberi ruang, saling mengisi, saling berbagi, saling berpartisipasi, dan harmonis. Jadi seperti orang yang menari tadi, dia itu meskipun bisa menari hanya tiga orang, berapa orang, dua orang, tetapi tarian ini tarian yang bisa menghisap orang untuk masuk, memperiskalkan orang masuk, tidak menjadi tarian yang eksklusif. Orang lain mau masuk dibuang di tengah denang. tidak. Tetapi bahkan dipersilakan, oh silahkan. Kemudian menari lagi, berputar lagi, berputar lagi. Dan putarannya ini saling harmonis satu sama lain Tidak kemudian tarik-tarik satu dengan yang lain Akhirnya malah berjatuhan satu dengan yang lain Tidak Tetapi adakah harmonisan keselarasan Langkahnya yang kalau memang harus tekanan Mereka akan tekanan bersama-sama Ke kiri-ke bersama kiri, -ke kiri bersama-sama Sehingga harmonis Nah, jadi saudara Disinilah kita akan mencoba untuk Aplikasikan Pemahaman kita tentang alat Tritunggal. Sebagaimana handphone kita penuh dengan aplikasi maka setiap kita menentukan firman Tuhan juga harusnya ada aplikasi, ada penerapan. Yang pertama, bahwa ketika kita berdoa, kita berdoa kepada Allah Tritunggal. Kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus dengan pertolongan roh kudus. Nah tetapi memang kita bisa berbicara kepada Allah Tritunggal di dalam doa kita. Nah hanya saja kita mesti hati-hati, jangan sampai... Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya itu adalah perannya Bapak. Kita kemudian bilang itu sebagai perannya anak. Misalnya apa? Bapak kami bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib. Loh, yang mati di kayu salib bukan Allah bapa Tetapi, Yesus. Nah, jadi saudara itu ya. Nah, kemudian, salah satu hal yang lain lagi adalah ketika kita menyanyi lagu. Menyanyi lagu rohani, itu juga sebenarnya adalah doa. Nah, ada satu lagu yang kadang-kadang suka saling dinyanyikan ya. Karena memang tekstnya seperti itu Bisa begini Kami rendahkan diri di hadapanmu Membawa hancur hati saat berseru Agar kami saling melengkapi tubuhmu Seperti kau dan Yesus adalah satu Pernah dengar lagu itu? Nah, permasalahannya adalah ketika dikatakan Agar kami saling melengkapi tubuhmu. Di dalam Alkitab, di antara tiga pribadi ini yang memiliki tubuh adalah Yesus, tubuh Kristus. Nah, tetapi kok di dalam lagu ini kalimatnya berikut juga bilang begini, seperti kau dan Yesus, loh. Jadi tadi mu yang dimaksud siapa? Kok tiba-tiba kalimat berikut seperti kau dan Yesus lagi Nah, jadi saudara Kalau nanti saudara mau nyanyi lagu ini di kebaktian Atau di kebaktian rumah tangga, di kebaktian rumah masing-masing Atau di sekolah, atau di kampus Kalau teman-teman mungkin ada ibadah di sana Atau di kantor, misalnya ada persetuan kantor Ketika mau nyanyi lagu itu Dikasih pemahaman Diganti katanya Seperti kau dan Bapa Adalah satu Nah, tapi untuk di ibadah teman-teman aja Gak usah diposting di internet Karena itu akan melanggar hak cipta ya Nah, tetapi saudara, mari kita menyanyi dengan pengertian. Sing with understanding. Kita bukan sekedar terbawa emosi. Kita lagi berdoa ketika kita bernyanyi. Ya? Nah, jadi itu. Kita berdoa kepada Allah tritunggal. Nah, penerapan yang kedua adalah, karena Allah kita adalah Allah tritunggal, Allah yang berelasi, Allah yang saling mengasihi, maka sebenarnya ketika manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sebenarnya manusia itu memang dicipta untuk bersekutu, berelasi Sehingga kalau saudara... Uh, di masa-masa pandemi ini Makin menyendiri, gawat Engkau sedang makin menjauh Dari default settingmu Bangun relasi Upayakan punya relasi Komunikasi dengan teman-temanmu Khususnya teman-teman yang seimanmu. Ikut ibadah, ikut komsel Dan seterusnya yang intinya Kamu akan tetap terhubung dengan satu dengan yang lain Semakin engkau menjauh dari persekutuan Semakin dekat engkau dengan pencobaan dan iblis Bukankah banyak orang di dalam kesendiriannya Makin beri dalam berusaha Jadi saudara Ketika engkau dicipta menurut Dan rupa Allah yang Tritunggal ini Yang berrelasi ini Maka jangan jauhkan diri dari persekutuan Keep in touch Tetap kontak dengan teman-teman seiman Jangan tinggalkan mereka Kalau misalnya mungkin relasi lagi renggang Ya coba selesaikan Ya, berdoa minta pertolongan Tuhan Jangan justru malah dibuat makin berlarut-larut Engkau yang akan rugi sendiri Dan yang ketiga aplikasinya adalah Kerendahan hati Allah kita, Allah sedemikian rendah hati Bahkan bersedia untuk yang satu uh, Dibuat lebih menonjol daripada yang lain Ibaratnya apa? Bukannya dianya yang ini menonjol Melainkan, ayo kamu silakan. Jadi beda Antara ingin menonjolkan diri dengan Ingin menonjolkan yang lain. Nah, Allah kita justru seperti itu, ya. Mempersilahkan yang satu lebih menonjol dari yang lain. Demikian juga yang satunya juga begitu. Jadi, ada kesatuan yang rendah hati di sini. Nah, dari sini, saudara, justru kita diajak untuk lihat Allah adalah Allah yang rendah hati, maka kamu pun seharusnya jangan sombong, jangan congkak jangan ingin populer, jangan ingin lebih menonjol, ingin dipuji-puji, ingin dihormati secara gila-gila. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik di dalam relasi, baik di dalam pekerjaan. Ketika engkau menyombongkan diri, engkau sedang menjauh dari default settingmu sebagai gambar Allah yang rendah hati. Miliki kerendahan hati yang tidak haus akan pujian. Dan yang terakhir. Ketika kita membayangkan tentang tarian tadi, di mana tarian yang tidak eksklusif melainkan yang terbuka untuk orang bisa masuk, pihak lain bisa masuk. Dari sini kita bisa melihat bahwa hidup kita adalah partisipasi dengan Allah Tritunggal. Allah memang tidak wajib untuk menciptakan kita. Tetapi ketika Allah menciptakan kita, kita tidak tahu secara persis alasannya apa. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa Ketika Allah menciptakan manusia, Allah ingin untuk kita bisa berbagian dengan dia. Mendapatkan bahagia di dalam dia. Nah, kalau kita nggak mau, kita sendirian rugi. Kita sendiri yang kehilangan berkat-berkatnya. Ketika Allah menawarkan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, kamu gak mau, kamu gak terima, kamu merasa bahwa dengan perbuatan baikmu, itulah yang bisa membuatmu masuk surga. Kamu sendirian rugi, kenapa? Gak nah, bisa masuk surga. Kecuali kalau hanya... Dengan beriman pada Kristus Nah kalau Allah ingin menyelamatkan kita Melalui pengorbanan Kristus di kayu Salib, Itu bukan karena dia berhutang sama kita Tetapi karena natur dia Sifat dia yang ingin untuk pihak lain Bisa berpartisipasi dengan dia Maka dia mengajak kita Maukah engkau menerima keselamatan Yang daripada aku? Nah ketika engkau diajak untuk terlibat dalam pelayanan Sebenarnya Allah juga bisa dengan dirinya sendiri Pertanyaan ini kenapa ya? Allah yang Maha Kuasa Bisa dengan dirinya sendiri Mengajak kita untuk melayaninya Mengajak kita untuk melayani umatnya Padahal Allah tahu kan Kita punya kelemahan Allah tahu kan di masa depan kita bisa gagal dan jatuh Kenyataan kenapa Allah tetap minta kita? Karena Allah ingin kita berpartisipasi Di dalam dia Ayo silahkan masuk Ayo silahkan melayani bersamaku Kalau kita nggak mau Buat Allah, no masalah. Allah bisa dengan dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau, kita yang rugi. Nah, jadi saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini, mempelajari tentang Allah teritunggal, menolak tawaran darinya, kita sendiri yang rugi. Allah kita, Allah yang cukup dengan dirinya. Tetapi kalau dia mengajak kita, itu karena dia ingin kita berpartisipasi dengan dia. Nah, sebagai bagian terakhir, saudara, ketika kita dan banyak orang di agama lain memperdebatkan Allahnya harus satu, Allahnya harus satu, kenapa Allahnya harus satu? Pertanyaan berikutnya, seperti apakah itu orang-orang hidupnya yang menekankan Allahnya harus satu? Kalau engkau berkata Allah harus satu, berarti hidup kita, hati kita hanya ditujukan pada satu Allah saja. Kenyataannya bukankah banyak orang-orang berkata Allah harus satu arah harus satu, tapi Allah di dalam hati dia banyak banget. Entah hobi, entah uang, entah jabatan, entah dosa dan seterusnya. Artinya apa? Jangan jadi orang yang munafik. Kalau kamu bilang Allah harus satu, hidupilah itu. Arahkan hatimu, hidupmu, pekerjaanmu, waktumu, uangmu, cita-citamu keluargamu hanya untuk Allah saja Allah yang terhitung kali ini. biarlah firman Tuhan ini menolong kita menguatkan kita mengoreksi kita untuk hidup kita semakin tertuju hanya kepada satu Allah saja Allah yang terhitung kali ini. Amin Mari kita berdoa Ya Bapak, tolong setiap kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini mungkin di dalam keterbatasan Durasi waktu yang kami bisa ikuti dalam ibadah ini Kami tidak bisa mempelajari dengan banyak tentang Allah Tritunggal Tetapi setidaknya melalui firman Tuhan pada hari ini Kami belajar untuk mengimani bahwa Allah kami Allah yang logis adalah Allah yang Tritunggal Allah yang kasih haruslah Allah yang Tritunggal Dan kami bersyukur Allah yang kami sembah selama ini adalah Allah yang Tritunggal kami tidak salah pilih, kami tidak salah menyembah karena Allah yang kami pilih, Allah yang kami sembah adalah Allah yang Tritunggal. Meskipun sebenarnya bukan Allah Tritunggal ini yang kami pilih, melainkan Engkau-lah yang memilih kami. Terima kasih, kami punya Allah yang Tritunggal yang bersedia memilih kami. Engkau memilih kami, kami tidak tahu pasti kenapa, tetapi setidaknya yang kami lihat bahwa Engkau Allah yang membuka diri. Untuk kami bisa berpartisipasi Masuk di dalam relasi dengan engkau Terima kasih Kami punya Allah sedemikian baik dan penuh kasih Tolong kami itu tidak menyia-nyiakan tawaran darimu, Ajakan darimu Kesempatan darimu untuk berpartisipasi dengan engkau Baik untuk menerima keselamatan Di dalam Kristus Tawaran untuk melayani bersama-sama dengan engkau Melayani umatmu Ataupun juga Tawaran untuk menggenapkan rencana Tuhan di dalam rumah tangga kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami untuk setelah kami mempelajari tentang Allah tertunggal adalah Allah yang saling mengasihi. Tolong kami untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Tolong kami untuk tidak menjauhkan diri dari relasi dengan orang lain, apalagi dengan saudara-saudara seiman. Karena kami sediakan rugi, hidup kami yang makin terjerumus dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa di masa-masa pandemi ini. Meskipun pandemi ini masih terus berlangsung. Kami tidak tahu sampai kapan. Tetapi kami punya Allah yang tidak bisa dibatasi oleh wabah COVID-19. Bahkan ketika nanti kami mati, covid tidak berkuasa lagi atas kami. Pandemi tidak bisa kami bawa mati tetapi kami akan berjumpa muka dengan muka dengan engkau ya Allah Tritunggal. Tetapi untuk sementara ini kalau Kamu masih izinkan kami hidup, tolong kami untuk menjaga kesehatan kami. Tolong kami juga untuk menjaga kesehatan orang lain dengan kami menjaga kesehatan kami. Baik itu keluarga kami, baik itu teman-teman kami, baik itu rekan-rekan di gereja, baik itu teman-teman di kantor kami dan seterusnya. Tuhan jagai kesehatan kami. Kalau kami juga untuk bertanggung jawab dengan kesehatan kami sehingga kami bisa menjaga kesehatan orang lain. Kalau ada rekan-rekan kami yang bergumul dengan kesehatan, khususnya mungkin sakit COVID-19. Kira Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang obati dan sembuhkan. Memang belum ada obat yang paling mujarab untuk itu. Dan kalaupun ada vaksin yang ditemukan, bukan berarti vaksin itu akan membuat kami kebal seumur hidup terhadap virus corona ini. Karena Tuhan yang anugerahkan kesembuhan pemulihan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang berikan imunitas dalam tubuh kami yang makin kuat, Engkau juga yang anugerahkan kepada kami hati yang penuh sukacita dan gembira, sehingga seperti halnya di dalam FirmanMu hati yang gembira adalah obat. Bukan maksudnya kami tidak perlu minum obat, tetapi seringkali ketika kami begitu khawatir, begitu takut dan cemas. Itu malah memperburuk kondisi kesehatan kami Sadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang bersukacita. Sadarkan kami adalah bahwa kami adalah orang yang berbahagia Karena kami dicinta Tuhan Kami berdoa untuk uh, kami yang bersekolah di rumah Berikan kami semangat, berikan kami sebuah motivasi yang besar Sehingga kami mau kuliah, mau sekolah dengan sungguh-sungguh Meskipun tidak harus ketemu langsung dengan dosen atau pengajar kami belajar bertanggung jawab dengan kehidupan kami dan juga untuk masa depan kami. Buat kami yang bekerja di rumah, Engkau juga berikan sukacita. Tolong kami untuk tidak jenuh. Tolong kami untuk bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Buat kami yang harus bekerja ke kantor, keluar rumah. Kami harus berjumpa dengan orang-orang lain. Tuhan lindungi kami. Tuhan jagai kami. Mampukan kami tetap bisa profesional di dalam pekerjaan kami dan tetap terjaga kesehatannya. Kami juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga di gereja kami, jemaat di Gema yang bergumpul dengan kondisi perekonomian akibat dari wabah pandemi ini. Tuhan, Engkau yang hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan yang memberikan pengharapan. Tuhan juga yang beri ide, inovasi untuk mungkin bekerja dalam bidang tertentu yang lain. Atau Tuhan juga buka jalan keluar buat mereka. Pelihara mereka ya Tuhan. Untuk mereka bisa kembali hidup dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah beri hikmat bijaksana untuk bisa menyeimbangkan antara menjaga tingkat perekonomian dan juga mencegah mewabahnya virus corona ini makin meluas. Beri hikmat bijaksana ya Tuhan dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Juga untuk para tenaga medis Tuhan berikan mereka perlindungan yang ekstra karena mereka di dalam pengabdian mereka. Mereka hendak dipakai Tuhan melangi para pasien menyembuhkan mereka. Tuhan jagai mereka. Sembuhkan, kalau ada para tenaga medis yang sakit, khususnya karena COVID, kiranya Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan izinkan mereka harus meninggal, Tuhan hiburkan, kuatkan, kuatkan uang yang ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkan mereka ini adalah orang yang berjuang untuk kemanusiaan, bukan meninggal di dalam kesiasiaan. Kami juga berdoa, kalau Tuhan berkenan, kiranya para ilmuwan diberikan hikmat, dimampukan untuk menemukan vaksin yang paling baik yang mujarab untuk menyembuhkan, mengobati para pasien COVID ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di atas semuanya, kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang paling berdaulat, yang berkuasa. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Karena itu, tolong kami untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang kami bisa ikuti pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Oleh karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyampaikan senantiasa dari hari ini esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara, persekutuan kita hari ini selesai. E, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan bahwa e, gereja kita... Mempersilahkan mengajak rekan-rekan sekalian Untuk bisa berkontribusi melayani bersama Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan Jadi saudara-saudara bisa uh, memberikan persembahan Caranya adalah dengan misalnya uh, Mengirimkan uh, persembahan teman-teman Transfer ke BCA dengan nomor rekening 001-373-1150 Atas nama Yayasan GKPD Kartini Jadi saudara bisa melayani Tuhan Meskipun saudara hanya di rumah Engkau bisa melain Tuhan dengan persembahanku. Saya mengajak kita untuk bisa terlibat di dalam persembahan Tuhan ini. Uh, itu saja pengumuman dari saya. Untuk minggu depan kita akan kebaktian gabungan, kebaktian umum bersama-sama dengan jemaat umum di KU. Uh, kebaktiannya live streaming jam 7.30. Meskipun memang... Uh, bisa juga nanti linknya diberikan, kalau teman-teman mungkin tidak sempat ikut jam 730 link ini, link Youtube ini akan bisa teman-teman akses juga untuk teman-teman ibadah di jam yang memang teman-teman bisa. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.